oke okay, bosku, selamat pagi hari ini sangat cerah tapi saya harus cek kesehatan lah ya ini baru selesai ambil surat rujukan bosky semua suka maju guys oke okay, guys kita langsung saja ke masamba see you next oke okay, bosku sekarang udah ada di RS di Jemaah masamba lagi nunggu antrian lama bosku udah ada setengah jam nih Oke okay, bosku udah selesai nih. Alhamdulillah malah dikasih dua obatnya guys. Biasanya itu cuma dikasih satu. Jadi kita check up terus. Di tengah pandemik covid kita dikasih dua obat. Jadi kita dua bulan kita bebas lah. Kita nggak check up lagi. Selagi nunggu nunggu obat guys. Kita nyoba ini nih lah terapi kita buka aswat kita guys nah oke okay. wah ternyata sakit juga Joy. nah ini enak nih agak enaknya kalau licin-licin ya sakit ini malah nah ini agak enak nih gak sobat tapi kalau semakin ya, semakin kesalah itu semakin kecil guys wah ini ngeri juga sih nah lihat aduh ini kecil nih anjay anjay bro sakit sumpah nih sakit banget aduh ini banyak penyakitnya berarti gue ya aduh aduh aduh anjali tajam tajam banget ini lebih kecil lagi ini aja aku udah nggak kuat guys apalagi ini ya bapak masya allah ayo Gak kuat, bro, gak kuat bro aduh stream hmm. dunia ini rute refleks ini sempat sakit banget aduh bosku gak kuat gua sempat tuh sakit banget semakin kesana itu semakin kecil batunya dan semakin apa ya gak tajam nih kecil nggak emang khusus nih batu emang beneran dipilih kalau sakit tinja batu kecil-kecil begitu dibilang banyak penyakitnya wah gua banyak banyak penyakitnya guys bahaya nih doain gua supaya baik-baik saja sampai tua nanti amin ah, masih ngantri obat bro aduh masih ngantri busku aman nih hari ini bolos enggak masuk kantor guys aduh berapa pelobet lagi. Enggak tahu lah, tapi untuk kesehatan sih, guys. Gua sih kesehatan yang paling utama. Oh ya, gimana guys buat saya? Lancar gak? Alhamdulillah kalau lancar, semoga kalian ya. Oh ya, dokternya baik, guys. Jadi kita dikasih dua obat supaya kita enggak keluar-keluar lagi untuk check up karena gua setiap bulan check up, guys. Jadi tadi dikasih dua obat jadi lebih nyaman lagi. tadi yang lewat ibu Bayangkari tapi nggak kenal gua. Gua mau ngucapin terima kasih banyak buat dokter, ibu dokter yang udah ngasih aku dua obat. Jadi bulan ini dan bulan depan kita udah nggak minta surat rujukan lagi. Jadi kita tidak capek ngantri lagi guys. Shalat ya. Oke terima kasih Bu dokter ya. Gua mau cerita sedikit nih guys. Saya itu menderita penyakit yaitu dulu dibilangnya dokter infeksi paru-paru itu sejak kelas 6 SD guys saya ini penderita yang sangat produktif dan sekarang saya udah umur 25 aduh guys penyakitnya masih ada tapi enggak separah dulu kalau dulu tuh tiap-tiap bulan masuk rumah sakit gua guys jadi kamu karena namanya juga anak kecil kalau dilarang tuh tanpa kayak disuruh gitu dulu enggak boleh makan es makan es kan dulu ada yang kalau zaman kita itu ada namanya es kue itu yang keras gitu tuh di kampung tuh kayak dikasih sari manis gitu yang bikin anak-anak tuh cepat baku ya itulah gua terus dilarang hujan-hujanan juga jadi teman-teman lah ada hujan-hujanan senang-senang aku coba ngeliatin doang tapi sekali kali kalau nggak ada orang tua juga gue jalan-jalan makanya itu cepat masuk rumah sakit gue terus apa lagi oh nggak boleh mandi-mandi di sungai itu paling hobi banget gue mandi-mandi di sungai tapi ada larangan bilang sakit udah gue nggak mandi-mandi di sungai tapi tetap aja masih membantah gitu kayak gitulah namanya juga masih anak-anak goblok kan dulu sih gitu guys oke okay, kita punya dua obat yang sangat langka ini ini mahal nih, di duitin tuh sekitar berapa sekarang 600.000 guys tuang dari mana kalau mau duitin untung kita ada BPJS dari pemerintah oke okay, kesama sangat membantu banget oke okay guys sekian dulu videonya jangan lupa subscribe dan terus like video aku guys Suwon aku pamit